Informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Menemani santai malam kalian saat ini tentu meminahkan memberikan informasi dan tentunya kabar terbaru persahabat ya seputar idola kesayangan kita. Keunggah pertama kita lihat di sini ada terbaru dari Bang Ariel yang mengunggah sebuah postingan foto cantik di dekripsi kejuara ketika di acara. Tentunya si Rama Masya Allah, luar biasa Sang calon pengantin wanita Yang tentunya besok akan Melangsungkan akad nikah Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Aril, Bismillah Sehat-sehat selalu ya, kesayangan om Anak yang selalu membawa berkah orang banyak Amin Masya Allah dukungan dan tentunya doa terbaik diberikan dari Bang Aril untuk Lesti kejorang mudah-mudahan doa baik yang dikabulkan Amin ya robballamin dan selanjutnya kita lihat juga persahabatatan doa yang spesial yang ndungga oleh akun l2w.id bersahabat di ya, akun fans yang sangat luar biasa di sini salah satu kebanggaan mendapatkan penghargaan rekor Indonesia, Masya Allah, bersahabat ya, Sebagai fans, tentunya pasangan artis yang mengumpulkan donasi terbanyak luar biasa ini sudah mendunia kembali. Alhamdulillah, bersahabat ya. Tidak ada perjuangan tanpa kerja keras. Les Lover's World berhasil memecahkan rekor MURI. Ini suatu kebanggaan tentunya kebahagiaan untuk kita semua besok adalah hari yang sangat spesial bahagia tentu kita memberikan kado yang sangat bahagia juga untuk Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah ughahan spesial ini kabar bahagia untuk lirik video lagu takdir cinta persahabat ya lesti dan rizky bilar ini sudah 12 trending di YouTube persahabat ya masya Allah suatu kebanggaan kado terindah mudah-mudahan bisa trending satu amin dan berikutnya para kita lihat juga ada unggahan spesial dari Om Kevin Masya Allah juga para ya unggahan kebersamaan Lesti dan keluarga besar Mudah-mudahan tentunya semuanya lancar dan mudah-mudahan tidak ada halangan satu apapun para sahabat ya Ada kalimat ketsen dituliskan dalam postingan tersebut Alhamdulillah satu acara sudah selesai selangkah lagi menuju halal Mudah-mudahan besok dilancarkan Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah para sahabat, ya besok Tentu kita gak sabar Menunggu tentunya akan nikah Para sahabat, ya Masya Allah ini adalah hari Yang sangat kita tunggu-tunggu Mudah-mudahan saja semuanya lancar Dan tentunya di Mudah-mudahan semuanya lancar, bro, sahabat ya, dan disukseskan, amin ya rabbal alamin, dan berikutnya juga kita lihat. Masya Allah, ini adalah potret dari Lesti dan Rizky Pilar ketika foto berubah wedding memakai um, anak sudah Masya Allah, membuat kita tentunya baper meleleh persahabatan, tentunya siapkanlah oksigen kalian untuk melihat foto ini. Terlihat Rizky Pilar, kayaknya sudah gak sabar nih, persahabatan ya. Untuk halalkan diri Lesti Persahabat ya Masya Allah Lihat ekspresi dari keduanya Sungguh bahagia Dan kita tentunya persahabat ya Akan menyaksikan Besok mereka akan Tentunya menuju halal Dan kita lihat juga persahabat ya, Ini adalah videonya nih Masya Allah perhatikan Tentunya detik-detik Rizky Pilar greget banget ini sama Lesti Masya Allah. Persahabat ya, sampai dipegang nih pipi manja dari detik Lesti. Rizky Pilar tentunya kayak yang sudah nggak tahan lagi nih persahabat ya, aduh. Tentu kita semua yang melihatnya ikutan baper meleleh persahabat ya, doakan selalu yang terbaik untuk idola kita ini. Dan berikutnya juga persahabat yang unggah spesial juga nih, yang mana ini detik detik Rizky Pilar. Gendong Lesti kejora para ya, ketika di acara pengajian nih, yang tentunya tayang di ANTV, Masya Allah, dicium, keningnya dedek Lesti, sungguh membuat kita bahagia. Dan para ya, Masya Allah, luar biasa, nanti titik-titik bilar, gendong Lesti Kejorah, oh, manjanya para ya, aduh, makin gak sabar, melihat mereka sudah halal, pastinya lebih romantis, dan lebih cute para sahabat ya, aduh tentunya makin gak sabar bang memang juga menunggu besok para sahabat ya Doakan selalu mudah-mudahan sehat, lancar, dan tentunya sukses semuanya Tetap atang channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbarunya Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Apalagi mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh